untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Seputar Leslar tentunya Baiklah bersahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya kita semuanya ngakak banget ya Dengan kelakuan ya Papa Bilar dan BPL Ini ada aja Kegesrekan yang selalu Diperlihatkan Kita lihat bersama ya Papa Milar ini tiba-tiba mau makan kepala Abang L Aduh Masya Allah ini masih cute banget ya Bikin ngakak apalagi lihat ekspresinya BBL Aduh polos banget ya Masya Allah bahagia terus untuk idola kesayangan Terhenti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk family Lesnar Di postingan ini pun persahabat ya Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya Kita lihat nih dari Teh Fitri Carlina yang ikut berkomentar WKWK, WK, salah ya salah Salah, bapaknya haus banget kayaknya Ya Allah, Abang Fatih lucu banget ekspresinya Masya Allah banget ya Ekspresinya Abang El memang selalu menjadi Tentunya pusat perhatian banyak orang ya Saking lucu dan menggemaskan Kita lihat juga di komentar berikutnya dari akun Instagram Domi Stupa, ya, itu juga tentunya berkomentar kasihan Bro, sampai mangap-mangap gitu katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Leon Dorzan mengatakan bisa-bisanya nih samain sama Cilok, aduh ini sih ngakak banget persahabat ya. Masya Allah, indah kesenangan kita emang selalu saja bikin kita ketawa bahagia dengan kelakuan yang tentunya selalu gesrek. Kalau bukan Papa Bilar Mau heran tapi ya namanya juga Rizky Bilar ya Bukan namanya Rizky Bilar kalau nggak gesrek. Inilah idola kesenangan kita yang tampil apa adanya Coba kita simak di akun TikToknya Papa Bilar ya Dua jam yang lalu diunggah Ternyata ini viewersnya bukan kaleng-kaleng Sudah mencapai 3,9 juta kali ditonton Wow, dua jam untuk di hampir 4 juta Ini sih luar biasa, ternyata dukungan memang banyak banget ya Dari orang-orang yang selalu tulus men-support idola kita Ini sih kebahagiaan banget untuk warga Konoha Mudah-mudahan untuk kesenangan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Kemudian, ini ada kabar terbaru di malam hari ini. Ada unggahan spesial dari Bang Adi Sky yang mengunggah sebuah postingan momen video call bareng BBL malam hari ini. Aduh, lucu banget ya Bang L Ketahuannya tentunya membuat kita semakin bahagia banget. Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Bang Adi. L sudah tidak cembelut lagi kalau lihat Uncle Sky Wah, Masya Allah Lagi video call sama Uncle Sky ya Mudah-mudahan idola kesayangan kita tentunya selalu dipermudah segala urusannya Dan kita lihat berselamat ya, Baby L saat video call bareng Bang Adi Posisinya tentunya sedang berada di dalam mobil Kira-kira mau kemana nih idola kesayangan kita Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan kita pastinya selalu menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Leslie dan Bilar. dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, para ya terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya.